Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, yang saya hormati Bapak Dr. Ucup Darussalam selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis intelligence di kelas kami. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan slide PPT, PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi tugas satu dan ujian tengah semester untuk mata kuliah bisnis intelligence. Saya ya, screen screen sudah terlihat. Ini adalah ujian tengah semester untuk mata kuliah bisnis intelligence, disusun oleh saya, Haryo Dwi Setiaputro, Nim 210, 124 dari kelas SI402, Prodi PJJ Sistem Informasi, Universitas Siber Asia. Baik. Ya, di sini kita akan melakukan penilaian ya. Jadi penilaian dari pelamar kerja. Jadi di sini ada 10 pelamar kerja yang mana memiliki tabel seperti ini ya. Jadi di sini ada nama-namanya ya, mulai Januar, Februari, Maria, Yuni, Julian, Agus, Septian, Okta, Nova, Desi. Ini ada 10 orang yang mana eh, ini telah dinilai dalam sebuah apa namanya? tes penerimaan kerja ya seleksi seleksi karyawan jadi di sini ada beberapa kriteria ya kriteria yang dinilai dari uh, pelamar kerja tersebut di sini ada a b c d dan e yang merupakan kriterianya di sini ada penjelasannya kriteria a adalah kecerdasan kemudian yang b adalah kesopanan c adalah kemampuan kerjasama yang D ini adalah kemampuan problem solving. Dan yang E ini adalah pengalaman. Sedangkan angka-angka yang ada di sini, ada 2, 3, 4, 2, 3, ini adalah nilai dari uh, hasil penilaian. ya. Jadi di sini ada indeks nilai, keterangannya di sini. Yang mana satu itu adalah yang paling rendah, yaitu rendah sekali. Sedangkan yang paling tinggi adalah 5 penilaiannya yaitu bagus sekali. Oke, jadi setiap pelamar itu diukur dengan lima kriteria, yaitu kecerdasan, kesopanan, kemampuan kerjasama, kemampuan problem solving atau pemecahan masalah, ya, dan pengalaman. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh tabel ini. Dan setiap kriteria tersebut itu diukur dalam bentuk skala Likert atau indeks dari nilai 1 sampai 5. Jadi sesuai dengan tabel di bawah ini. Jadi tabel ini, ditulis menggunakan Microsoft Excel ya jadi kita akan melakukan uh, visualisasi grafik juga dengan Microsoft Excel dengan bantuan tools ini baik jadi uh, caranya bagaimana kita bisa menentukan ya Siapa yang terbaik yaitu kita mengakumulasikan nilai dari tiap kriteria Kan ada lima kriteria di sini ada a b c d e Ya, jadi kita akumulasi akumulasikan ya. Jadi supaya bisa ditentukan nilai bobot total masing-masing, kita akumulasikan nilai yang didapat untuk setiap kriteria. Jadi mulai kriteria A hingga kriteria E. Jadi nilai akumulasi kandidat tertentu itu ditunjukkan dengan kolom hijau yang berlabel total yang ini yang kita tambahkan di sebelah kanan dari tabel data. Jadi kan tadi tabelnya hanya sampai sini. Kemudian kita tambahkan uh, tabel tambahan di sini apa namanya uh, kolom tambahan ya warna hijau ini yaitu adalah total ya yang mana ini di sini untuk Januari total 14 itu didapat dari penjumlahan nilai A nilai B nilai C nilai D dan nilai E yang dimiliki oleh Januari yaitu dua ditambah tiga ditambah 4, ditambah 2, ditambah 3, sehingga totalnya adalah 14. Begitu pula juga dengan yang dimiliki oleh Febri. Di sini ada 2, tambah 2, ditambah 4, ditambah 1, tambah 1, sehingga totalnya adalah 10. Jadi seperti itu. Semakin besar nilai total akumulasi kriteria, maka nilai bobot makin tinggi, dan kemungkinan diterima untuk bekerja semakin besar, jadi kita bisa melihat yang terbaik dari yang paling tinggi di bagian totalnya, ya. Baik, karena kita akan menentukan siapa yang lolos seleksi dengan menggunakan visualisasi, jadi kita akan melakukan visualisasi data terlebih dahulu. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan cari tiga kandidat terbaik dengan nilai total bobot terbaik yang akan lulus seleksi. Nah, cara menentukan kandidat terbaik yang lulus seleksi adalah dengan menganalisa visualisasi data yang dibuat berdasarkan data nilai para kandidat yang telah diperoleh ya. Jadi pada kali ini kita akan menambahkan pivot chart ya, pivot chart untuk melakukan membuat visualisasi data Nah, pada field table yang dihasilkan, ketika membuat pivot chart ini, kita akan ubah value fieldnya dengan menambahkan custom name agar chart-nya nanti bisa lebih mudah dibaca. Jadi, awalnya ini tulisannya sum of total, kemudian sum of A, ya kecerdasan, sum of B, sum of C, gitu ya. Kita ganti dengan itunya, ya dengan value sebenarnya jadi sum of a kita ganti sebagai kecerdasan kita ganti sebagai kesopanan ya setelah itu kita mendapatkan sebuah visualisasi data dengan pivot chart ini ya jadi ini ada batang biru ada oranye ada warna-warni ini yang mana ini biru itu artinya adalah totalnya ya jadi kita lihat yang tinggi-tinggi ada yang rendah kemudian ada pengalaman yang warna eh, apa namanya oranye ini problem solving, ya. Warna abu-abu, kemudian ini warna kuning adalah kerjasama warna biru kesopanan, ya. Dan kecerdasan ini adalah warna hijau, jadi kita sudah dapat visualisasi data. Baik, jadi bagaimana sih cara menentukan kelolosan kandidat dari visualisasi data tadi? Jadi, kita buat sebuah kriteria, ya. Jadi, kandidat yang lulus adalah tiga orang peringkat teratas dalam nilai kriteria yang didapatkan saat seleksi ya. Jadi yang dengan peringkat tertinggi itu adalah kandidat dengan sum of total yaitu grafik biru tadi yang paling tinggi. Tapi bila dua atau lebih kandidat memiliki grafik biru yang panjangnya sama ya, sum of total sama, maka yang lolos adalah yang memiliki nilai A lebih tinggi ya, yang kriteria A-nya lebih tinggi. Nah, begitu pula kalau misalnya sum of totalnya sama, dan A-nya juga sama, maka yang lolos adalah yang B-nya lebih tinggi. Ini juga berikutnya juga ada sum of total sama, kemudian kriteria A dan B juga sama, maka yang lolos adalah yang memiliki kriteria C lebih tinggi. Kriteria berikutnya juga, yang memiliki sum total yang sama, kemudian nilai A, B, dan C juga sama, maka yang eh, lolos adalah yang memiliki kriteria D lebih tinggi. Kemudian bila sum of totalnya juga sama, kemudian A, B, C, dan D juga sama, maka yang lolos adalah kriteria E lebih tinggi yang akan lolos. Kemudian kriteria terakhir bila, Ternyata sum of totalnya juga sama, kemudian A, B, C, D dan E juga sama, maka yang lolos ditentukan dari urutan abjad nama mereka. Ya, jadi yang abjadnya lebih dulu itu yang lebih yang yang lolos. Kalau misalnya semua nilainya itu sama, tapi itu jarang terjadi ya. Ini hanya kriteria untuk eh, apa ya ini, untuk aturan untuk sebagai pedoman memudahkan untuk kelolosan seleksi saja baik dari aturan tersebut dari pedoman yang sudah kita tetapkan tadi maka kita bisa lihat bahwa dari visualisasi yang kita saksikan di samping kita bisa lihat ya tiga nilai teratas di grafik warna biru ini yaitu nilai 18 yang dimiliki oleh Julian ya ini Julian punya 18 nilainya kemudian ini Septian dapat nilai 19, dan kemudian Uni dapat nilai 20. Ya, Karena ini tidak ada nilai kembar, jadi kita bisa langsung menentukan kandidat yang lolos seleksi. Baik, jadi dari visualisasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang lulus seleksi adalah Uni Septian dan Julian, dengan nomor satu adalah Uni yang memiliki nilai bobot total 20. Sedangkan Septian memiliki nilai bobot total 19, dan Julian memiliki nilai bobot total 18. Nah, Kita mendapatkan kesimpulan hasil dari simulasi. Apa ini kesimpulannya? Bisa kita simpulkan bahwa visualisasi data dalam bentuk tabel Chart ataupun grafik itu sangat membantu kita dalam memahami keseluruhan data, jadi kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dengan menggunakan bantuan visualisasi data. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Ucik Darussalam, sehingga. Kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.